Ya, memang agak bahaya. Jelas ini marah kecuali ada apa ya? Khodamnya bersedia untuk dijual belikan. Tapi ini real. Real kalau mau dicek silakan dan ini bukan sambungan dan ini real. Ya, bukan abal-abal dan saya bersumpah saya sampai berani bersumpah demi Tuhan saya, demi nabi saya, demi kitab suci saya. Berarti itu kan menunjukkan bahwa e, konten Ratu Bidadari TV ini bukan abal-abal gitu saya berani bersumpah gitu. halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu rahayu rahayu salam dari saya Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat e, saat ini saya berada di barongan pring e, saya akan mereview pring petuk atau bambu petuk saya yang asli e, mungkin saya akan pamerkan ke Mas Paul Hendrawan di mana beliau adalah masternya pering petuk atau bambu petuk yang selama ini bergeliat atau sayembara tentang bambu petuk atau pering petuk tersebut e, mungkin ini saya akan mereview pering petuk saya e, saya akan tunjukkan sosoknya seperti apa pring petuk ratu bidadari yang diperoleh langsung saya pribadi dan saya potong pribadi Dan ini bukan sambungan bukan akal-akalan bukan settingan dan ini memang real pring petuk atau bambu betuk Makanya jika kalian ingin tahu sosoknya silahkan pantau oke okay? Hai guys udah penasaran udah Gak sabar ya, pingin tahu pring petuknya seperti apa? Oke, tunggu, kita ke bawah, kita ke bawah, kita ke bawah, dan ini adalah sosok atau wujudnya pring petuknya Ratu Bidadari. Luar biasa sekali, guys. Dan ini ada kopi, terus di sini juga ada dupa. Dan ini adalah sosok uh, pring petuk milik Ratu Bidadari yang diperoleh oleh Ratu Bidadari sendiri. Namun di situ mungkin yang agak uh, salting atau salfok ya, salah fokus mungkin lihat kok ada kain putih-putih ya, itu apa ya. Oke saya jelaskan, yang kain putih yang saya balutkan di dalam uh, pring petuk saya, itu adalah tali pocong. Jadi real bukan kain kafan ya, tapi tali pocong bekasnya buat mocongin orang. Ya, mungkin bisa dilihat energinya. Buat teman-teman yang indigo atau yang memiliki indra keenam atau mata batin, silakan terawang eh, silakan rasakan energi dari kring petuk, bukan kring petuknya ya, tapi dari kain kafannya tersebut. Dan itu adalah reel dari tali pocong. Ini luar biasa sekali. Terus ada kapitan kapitan. Lah ini kopinya buat siapa? Buat pring petuknya ada apa? Bukan kopinya buat ratu bidadari. <laughs> Dan ini adalah dupanya mungkin buat uh, buat makanannya khodam uh, atau perewangan yang bersemayam di dalam pring petuk tersebut mungkin banyak orang awam yang mungkin belum tahu ya khasiat atau kegunaan bambu petuk bahkan sampai harganya miliaran rupiah bukan ratusan juta loh ya tapi miliaran rupiah bahkan uh, sampai uh, para mafia-mafia atau para pemain-pemain para pengamen-pengamen itu bikin uh, pering petuk sambungan atau pering petuk palsu gitu loh Maksudnya yang saya katakan, saya maksud pengamen itu bukan pengamen di jalanan yang pakai gitar itu bukan yang nyanyi-nyanyi itu bukan Maksudnya pemain pengamen itu dalam artian bajingan di dalam dunia uka-uka atau di dalam dunia is kayak ginian lah gitu atau penipuan gitu Buat teman-teman, mungkin saya akan kasih tahu untuk kegunaan pering petuk sendiri yaitu ketemu ros, dan itu sangat langka sekali. Dan hanya orang tertentu, dan bukan orang sembarangan yang memiliki pering petuk. Dan pering petuk sendiri, kegunaan atau khasiatnya sendiri bisa untuk pesugihan, bisa untuk penglarisan, bahkan biasanya digunakan untuk e, tumbal walet. Biasanya pengusaha-pengusaha walet itu. E, dikasih itu pring petuk di dalam perangkap atau gedung yang berisi burung walet ya itu biasanya digunakan seperti itu atau seorang pengusaha-pengusaha restoran atau apa itu biasanya memiliki pring petuk cuman untuk pering petuk sendiri saya mungkin akan bercerita ya e, dulu saya pernah menaruhkan di akun facebook saya terus akun tiktok saya itu bahkan saya posting belum hanya satu hari ya hanya itu jam mungkin 3-4 jaman itu dengan yang komentar itu di Ratu Bidadari TV di akun tiktok dan akun YouTube saya Ratu Bidadari TV itu komentarnya itu sampai 15.000 15.000 komentar orang berkomentar di akun saya Ratu Bidadari TV di channel YouTube saya dulu Terus dengan di-share mungkin lebih dari 5.000 Jadi pering petuk saya dulu pernah saya jual Atau saya maharkan atau saya tawarkan Senilai 2,5 miliar Dan bahkan dulu pernah ada orang yang minat Ingin menemui saya atau ingin mengecek pering petuk atau babu petuk saya secara langsung namun yang tidak disadari di luar nalar atau di luar akal logika ketika saya menawarkan pering petuk atau bambu petuk saya badan saya panas dan bahkan saya drop sakit, badan saya sekujur tubuh sakit dan panas kayak seakan-akan apa ya, dibakar saya cuman saya telusuri dan saya cari tahu ini penyakit medis atau apa atau saya mengalami apa? sakit apa atau apa? Namun ketika saya cari tahu apa yang saya alami karena saya sendiri juga supranatural, saya juga memiliki skill atau kemampuan di luar nalar dalam artian seorang ahli supranatural Uh, tadi kodam saya Kodam yang berasal dari pering petuk saya Marah karena Dia tidak mau dijual belikan Atau dimaharkan itu. Mungkin buat teman-teman penasaran ya Pengen tahu Wujud atau sosok pering petuk Atau bambu petuk saya Seperti ini Ini kalian bisa cek Dan ini Mungkin gak saya jual ya, kalau saya jual kodamnya yang gak mau karena ini ada kodamnya. Kalau dicek silakan ngecek kalau katakan Mas Paul Hendrawan. Hendrawan mau ngecek ini gak apa-apa, teman gak saya jual gitu loh. Dan ini asli bukan sambungan. Dan ini real buat teman-teman spiritual atau supranatural atau anak indigo. Mungkin bisa menerawang ya, bisa menerawang energi Goib Uh, keakuratan uh, pring petuk saya ini bisa kok di terawang, apakah ini asli atau palsu bisa kalian terawang, karena saya sendiri menemukan pring petuk ini memang dari petunjuk dan saya juga sakral dan ini real saya sendiri yang motong mulai dari hijau Buat teman-teman, sebelum saya membahas spring petuk lebih dalam lagi, lebih detail lagi saya pengen ngopi-ngopi dulu sama teman-teman. Buat teman-teman silakan, kalau pengen ngopi silakan bikin kopi sambil stay tune, sambil stalking channel saya Ratu Bidadari TV, dan sambil ngopi juga kalau Semen kita cerita-cerita. Mantap, mantap, mantap Ya, saya kan juga mengamati channel youtube nya Mas Paul Hendrawan Beliau sudah kemana-mana Mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah Bahkan di luar Jawa sekalipun Beliau tidak, belum pernah menemukan e, Perik petuk yang asli Dalam artian semuanya sambungan atau palsu Kalau buat saya sih Kalau yang asli kayaknya nggak bisa dijual deh Karena yang asli itu ada hodamnya, ada perewangannya, atau, atau yoninya, atau, atau sosok makhluk goibnya yang bersemayam di situ. Dan biasanya Pring petuk sendiri e, memiliki tuah, dan dia tidak mau ngikut sembarangan orang, hanya orang-orang tertentu yang mampu mengemban amanah. Tuh, nah, kenapa saya diberikan amanah untuk mengemban? Pering petuk atau bambu petuk, ya memang karena saya nggak saya jual gitu loh. Dan saya bersumpah dan saya ini real, ini pering petuk dan ini bukan sambungan. Kalau saya abal abal atau palsu atau mau mubalah lah ini biar uh, konten saya konten Ratu Bidadari TV, konten channel YouTube Ratu Bidadari TV biar nggak dikatakan abal abal. Mungkin saya bisa bersumpah ini real, saya dapatkan real saya potong sendiri masih di pohon dan ini juga berdasarkan petunjuk, bukan sambungan bukan tipuan, dan ini real dan saya berani bersumpah demi Allah demi nabi saya demi kitab suci saya jadi konten saya ini real, bukan hanya cari sensasi bukan hanya cari tenar atau bukan hanya semata-mata untuk konten Tapi eh, saya juga edukasi Saya juga review yang real Jadi bukan yang apa-apa Mungkin buat teman-teman Kalau kalian update channel saya untuk nextnya Mungkin saya akan mengupdate Atau mereview pusaka-pusaka saya Saya juga banyak koleksi pusaka eh, Seperti keris keris-keris sepuh, keris-keris zaman kerajaan dulu, saya juga memiliki mulai keris di keris-keris eh, pusaka Majapahit, pusaka-pusaka Mataram, pusaka blambangan, pusaka Tuban dan bahkan banyak lagi. Dan saya juga memiliki banyak tombak-tombak sepuh, pusaka tombak eh, dari zaman kerajaan maupun pada era zaman para wali dan para penjajahan saya punya. Itu ya warisan dari Mbah Buyut saya Karena beliau mewariskan pusaka-pusakanya Mulai dari tombak, mulai dari keris Sangat banyak sekali yang saya rawat sampai detik ini Dan itu pun saya juga banyak mustika Baik itu saya peroleh dari sahabat saya Saya peroleh dari warisan leluhur saya dan saya juga peroleh dari penarikan Dalam artian diberikan langsung oleh goib atau kodam yang berasal dari mustika tersebut Dan saya juga memiliki pusaka-pusaka uh, keris, tombak yang berasal dari wangsit, wangsit atau isyarah yang berasal dari alam goib juga Mungkin teman-teman silakan e, ikuti update-nya Ratu Bidadari TV di channel YouTube Ratu Bidadari TV. Mungkin e, suatu saat pasti akan saya review pusaka-pusaka saya. E, mulai dari pusaka singkelat, pusaka sosro dan banyak lagi. Pusaka-pusaka sepuh saya yang langka bahkan yang dicari para kolektor pun banyak koleksi-koleksi koleksi barang sepuh-sepuh barang bersejarah yang saya simpan. Buat teman-teman sambil review pring petuk atau bambu petuk saya, eh, mungkin kita sambil rokokan, sambil ngopi-ngopi, biar nggak sepaneng. Ya, eh, ini adalah eh, penampakan dari pring petuk saya atau bambu petuk saya. Sangat bagus sekali. dan di sini juga ada capitnya ya, capitnya atau duri. Ini sosoknya. Kenapa di sini ada bintik-bintiknya? Ini sengaja buat jalannya kodam saya. Kodamnya minta ditusuk-tusuk sama jarum ini. Dan ini adalah uh, tali pocong. Dan ini real tali pocong bukan kain kafan biasa ya, tapi memang tali kocong mungkin buat teman-teman kalau punya teman indigo, atau seseorang yang memiliki linue waskito, memiliki indra ke suruh lihat video saya, suruh nerawang energi yang ada di tali kocong, atau kodam goib, atau perewangan, atau yoni yang berada di dalam uh, ini petuk ini. Mungkin seandainya uh, Mas Paul Hendrawan sendiri ingin membeli pering petuk saya, mungkin nggak saya jual kok. Ya karena memang ini amanah gitu loh. Kodamnya nggak mau. Mungkin resikonya kalau saya jual terpaksa, ya memang agak bahaya. Jelas ini marah. Kecuali ada apa ya? Kodamnya bersedia untuk dijual belikan.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 kita ngopi-ngopi dulu kita ngerokok-ngerokok dulu sambil kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya biar tidak sepaneng enak e, suasananya enak banget kita Oh ah. ngobrol sambil ngopi rokokan di bawah rumpun bambu hawanya sejuk dan asri banget mantap mantap kopinya guys kopi luwawet cafe ini bukan anders ya <laughs> kalau saya mengamati channel youtube nya Paul Hendrawan beliau juga master ya jadi pinter dia pengalamannya ilmunya wawasannya sangat luar biasa bahkan kalau kalau Mas Paul Hendrawan untuk mengecek bambu petuk itu kan harus dicek TKP di, di harus dicek barangnya harus dipegang harus dikasih air biasa kan uh, Paul Hendrawan kan Mas Paul Hendrawan kan di apa di perut pakai kuku kalau nggak gitu apa disiram air kalau saya nggak saya tinggal menerawang saya buat sahabat-sahabat Ratu Bidadari yang setia di channel YouTube Ratu Bidadari TV, eh, mungkin kita sharing-sharing tukar pendapat, tukar pengalaman, tukar kaweruh Kalau uang jauh, kaweruh ngangsu, kawruf. Eh, kalau kalian memiliki pengalaman atau masukan buat saya, silahkan kalian komen di channel YouTube Ratu Bidadari TV di kolom komentar saya. Mungkin kalau saya tertarik mungkin saya akan jawab dan mungkin bisa saya jadikan konten. Pertanyaan-pertanyaan kalian yang berbobot. Karena kita miliki fak-fak masing-masing, miliki kelebihan-kelebihan masing-masing. Ya, kita tidak bisa menggurui, kita tidak bisa merasa paling benar, merasa paling benar merasa paling bisa. Ojo rumangsa so bisa bisa sing rumongso <laughs> Jadi semua orang itu fak fakan. Kalau Mas Paul Hendrawan faknya di bambu petuk. Kalau saya kan tidak fak di bambu petuk. Cuman saya memiliki kemampuan indra keenam, saya bisa mengetahui prim petuk itu asli atau bukan tanpa saya harus menyentuh, tanpa saya harus Tahu di depan saya, saya lihat dari foto video itu sudah saya bisa. Tuh. Ini kan kemampuan, terus orang kemampuannya juga beda-beda. Kalau saya memang ahlinya di dalam dunia tak kasat mata, dunia jin, dunia setan, dunia gaib lah. Tuh. Tapi bukan ahli pesugian ya, saya nggak ikut pesugian guys. Karena pesugian itu pakai tumbal. Tidak ada ceritanya pesugian gratis itu nggak ada walaupun orang keliling hutang ingin ikut pesugian ya gak bisa gitu. karena pesugian sendiri sakral sesajinya itu habisnya banyak yang sakral dan ada tumbalnya lah, tumbalnya ini tumbal nyawa ya kalau kamu punya anak ya anak yang disayang kalau punya anak ya istri yang disayang atau suami yang disayangi atau saudara yang kamu sayangi itu tumbalnya Mungkin itu saja buat teman-teman uh, tentang review petuk atau bambu petuk ratu bidadari. Uh, jangan lupa like, share, and comment channel YouTube ratu bidadari TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Salam dari saya ratu bidadari dukun kondang idola sejuta umat. Keindahan alam harus dijaga. Kita harus seimbang hablul mina wah, hablul mina nas, dan hablul mina makhluk. Hablul mina wah adalah hubungan kita kepada Tuhan kita, dan hablul mina nas adalah hubungan kita kepada sesama manusia, dan hablul mina makhluk. Lah hablul mina makhluk itu apa? Ya kita harus sinergi dengan alam-alam ya seperti tampak yang ada di depan kita termasuk tumbuhan hewan-hewan terus juga makhluk koib termasuk jin termasuk malaikat termasuk setan itu kan juga hahulu minah makhluk-makhluknya Allah babi itu kan haram tapi yang menciptakan babi siapa ya Allah gitu loh lalu iblis setan itu siapa It, itu kan juga makhluknya Allah Yang menciptakan juga Allah gitu loh. Jin Sama Jin juga makhluknya Allah Jadi kita harus baik Harus hihab lumina makhluk gitu loh. Hidup akan indah Hidup akan damai Ketika kita bisa Bersinergi Bersahabat dan dekat dengan alam Atau sasmita Sasmita alam Betapa Indahnya Ketika kita sudah bisa bersahabat dengan alam Kalau kita baik dengan alam Bersahabat dengan alam Alam pun juga akan bersahabat dengan kita Akan baik dengan kita Tuh. Oke saya akhiri Assalamualaikum